Gunung Semeru kembali luncurkan awan panas guguran minggu pagi ini 19 Desember 2021. Hal itu dikonfirmasi oleh Koordinator Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Kristianto. Erupsi Semeru berupa awan panas guguran, tanggal 19 Desember 2021 pukul 5.31 WIB, kata Kristianto erupsi pagi ini juga tercatat di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan lama gempa 720 detik Kristianto menjelaskan jalat luncur awan panas sejauh 3km dari tengah lidah lava atau 1500 meter dari puncak dan mengarah ke besuk kobokan masih arah yang sama ke Besukobokan, kobokan jelas dia. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa status Gunung Semeru masih siaga level 3 sejak 16 Desember 2021. Naiknya status Gunung Semeru dipengaruhi peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi dan telah terjadi peningkatan jarak luncur awan panas. Hingga pencarian resmi ditutup pada Kamis 16 Desember 2021, sebanyak 36 korban erupsi Gunung Semeru masih belum ditemukan. Operasi pencarian korban telah ditutup usai 13 hari berlangsung dan melalui dua kali perpanjangan. Selama proses pencarian para korban dari 4 hingga 16 Desember 2021, ada sekitar 350 orang yang terlibat. Tim sargabungan tersebut berhasil mengevakuasi 48 jenazah. Selain itu, petugas juga menemukan 5 paket potongan tubuh diduga milik korban eupsi. Sementara warga yang mengalami luka ringan sebanyak 82 orang, 18 orang luka berat, dan 9 orang meninggal dunia di rumah sakit. Meski operasi SAR sudah ditutup, tim gabungan tak menutup kemungkinan untuk kembali membuka operasi SAR. Diketahui, erupsi besar Gunung Semeru terjadi pada 4 Desember 2021. Ahli vulkanologi Surono atau akrab disapa Mbah Rono sebelumnya mengingatkan potensi paling bahaya dari Gunung Semeru adalah awan panas guguran. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di sekitar sungai yang berhulu di Semeru untuk berhati-hati dan waspada.